Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya talamid gaifah haluk Natamanaikum fi halatisihati walafiah Kali ini kita akan mengingat kembali tentang bacaan iklap Hukum iklap Menurut bahasa, iklap artinya mengubah atau menggantikan sesuatu dari bentuknya Hukum iklap berlaku apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membaca iklap adalah dengan menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim sehingga pada saat akan bertemu dengan huruf ba, bibir atas dan bibir bawah dalam posisi tertutup, diiringi dengan suara dengung sekitar tiga harokat. Contoh bacaan iklab Biasanya, di dalam Al-Quran sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan diletakkan di atas antara nun sukun atau tanwin dengan bak. Contoh pada lafat yang berwarna merah ini, di situ ada nun sukun bertemu dengan bak, maka nun sukunnya disuarakan menjadi mim. Maka nimbaid Qawmam buroh Coba kita praktekkan pada bacaan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iza hum mim makanim baidin samiulah tauiyuz wa zafiro. Baris dua wa baris 3 wa baris empat فَكُلَّنْ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا Baris 5 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ